kayaknya bentar kan ini. Mama kerjaan lagi. Apa minta tolong anak-anak ya, bantu-bantu beresin di sini. Oke. Minta tolong anak, -anak deh, bantu beres-beresin di sini. Paris, Paris. Paris. Pada kemana Mapis, Ma. Paris. ya. Ya ya. Udah bentar, matiin dulu TV-nya ya. Eh, ayah minta bantuin dong sama kalian. Boleh Nggak. minta tolong ya? Sama ayah Iya, Ayah tuh. Boleh kejar di depan itu bantuin ayah usia bersih. Boleh oh, mas, mas. <tipas> <tipas> ya? Udah habis aja deh bantuin ayah ya. Oh, ya udah, iya, capek iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bantuin ayah? Kok semua pada capek, pada lemes sih? masa ada kami berdua? kami nggak bisa ya, tadi ayah gitu. <tuk> <tuk> <tuk> bon. dong. Papa, yo, Ken. Kenapa? Tolong Ken. bilang sama anak, ah. di depan itu lubang yang memilih jualannya. Tadi suruh nggak mau loh. Banyak alasan kali berdua itu. Nah. Ya, biasanya kalau benar-benar dia langsung mau Iya benar dari sumber tadi lo Ada yang sakit lah, entah apa-apa yang dibilangin tadi Bingung jadinya lo Tolongin lah, tolong suruh anak-anak dulu Ya Bapak gue aja lo bentar aja Habis Baris Katanya ayah minta bantuan lo Itu mau beresin depan Oke okay, bunda siap siap siap siap siap siap siap siap. Oke bunda siap. siap. siap. Ya okay, <laughs> Yaudah sana ke depan ayah dan nungguin itu. <laughs> yang mana mau dibantuin ayah? Bantuin ayah nyusun yang ini ya. Tengok ini jualannya nih. Nanti bantuin ayah nyusun, dirapiin semua ya. Oke. Ya. Oke ayah. Hey, eh beresin semuanya ya. Nah disusun semuanya. Oke. Okay. Nah. Aku cepat ya, betul lah. Ya. santai nggak kerja mayahan lupa eh, mama, mama ayah udah siap ya udah ayo masuk semua ke dalam yuk mau apa itu nah dah masuk dong nah. masuk bis nah. ah. bis kenapa sih tuh, waktu tadi ayah suka kalian nggak mau tapi pas menanyu langsung kalian siap langsung mau bantu ayah ke depan. Kenapa? Kan kata Nabi kaui mati orang tuanya, bunda, bunda, bunda. Apa lagi pas yang jaui mati ayah? Oh gitu. Oke okay lah. Sepertinya bunda ada hadiah buat kalian loh. Karena sudah bantu ayah tadi. Oh ya, oh hadiah, hadiah, hadiah, hadiah. Buka hadiah. Pokoknya kalian pasti suka, tahu nggak? Hadiahnya adalah PR kerja sekolah yang belum dikerjakan.